lama juga nih nggak nggak vlog. Kalian tau kan kalau gue tuh pakai uh, Flash remote, itu Flash Kai Noble NB4. udah cukup lama ya 2020 awalnya, awal ya awal-awal itu lu ganti uh, dari dari Putaba ke Flash uh, Kai. Rasanya gimana enak. Lu bisa lihat nanti ya uh, bisa lihat uh, review gue video-video sebelumnya ada kak. Kemarin itu ku November 2022 itu gue berangkat ke Thailand untuk balapan dan uh, gue nyoba di sana uh, kebetulan uh, temen gue Kojek itu uh, dia driver dari Flash Sky dia bawa barang uh, receiver plus gyro ini di satu gitu loh, it. dan itu kok coba rasanya enak banget dan eh, waktu gue balik ke Indo gua tanya eh, si kosar dari Separsi ini nanti datang bulan Januari kayak gitu. eh, ternyata sebelum bulan Januari bulan Desember akhir udah ada nah, ini barangnya nih mas kai eh, serinya INR4GJB jadi ini oke okay banget kita datang barangnya uh, receiver dengan dengan gyro jadi satu itu kebetulan remote-nya juga harus di update juga karena dia ada menu SV, SVD gue lupa apa ya singkatan itu uh, nanti uh, dia akan update dan bisa connect bisa ngebuka menunya di si uh, gyro nya kalau untuk Nobel nb4 itu belum kebuka semua sih yang katanya buka full itu nb4 pro yang katanya bisa nyeting damper nyeting endpointnya kalau yang uh, NB, uh, nb4 nb biasa kegob itu uh, dia gain, uh, gain steering sama gain throttle aja sih kita akan coba uh, gyro dengan receiver inr 4 gyb saat ini kok pakai ibu itu serinya gyd 450 uh, dengan uh, receiver-nya yang kebetulan juga uh, dapet dari Gojek. Itu FGR4B, itu receiver-nya lebih enak daripada standar-standar tuh gue lupa email uh, serinya apa. Karena kalau beli yang ini tuh yang baru nih kalau nggak salah, yang FGR4B nih. Nah kalau lihat nih kami gua buka dulu nih uh, receivernya Oke, okay. aduh semangat susah. Lihat ada apa aja nih ya. Ini kotaknya sih bagus sih, kayaknya bagus. Uh, kalau dilihat oh di receivernya biasa masih dengan uh, wa ya. ya, antena uh, an antena dengan kabel. Jadi banyak yang dulu-dulu apa, sudah apa, antena antena itu yang uh, udah nggak pakai kabel nih Nah, segede jempol gue nih kecil juga. receiver dengan jarunya cukup kecil, segede jempol gue oke okay, ini dia dapat kabel juga, kabel ini indikator untuk baterai jadi BVD uh, namanya kabel BVD jadi tinggal di connect ke channel ke 6 kalau gak salah, iya paling atas channel 6 dan itu langsung colok ke baterai. Jadi lu bisa lihat baterai eh, kapasitas baterai lu untuk di eh, di remote. Kita bongkar satu-satu dulu nih. Tapi dulu kabel berantakan banget. Oke, okay, ini gua coba cepetin dulu. Pak, nah, ini sekarang kalau kita bandingin tuh sama aja ukuran ini. Antara yang eh, inr r 4 GB sama yang Eh FGR 4 p itu sama ukurannya kan terlihat banget nih. Bentuknya juga sama sebenarnya. Gitu nah, Ini kabelnya kurapin dulu, kumpul tim. biar enggak terlalu ribet. Tapi secara dimensi emang sama sih. Sama, sama banget. Nah, ini coba rapin dulu. Dan nah, lihat bye bye. gitu loh bye bye. Eh, gyro utama enggak juga sih gua tes dulu ya. Oke okay. okay, kita pasang, gue pasang selalu jahru tuh di tengah. Jadi ditarik garis uh, dari ban kiri ke ban kiri depan ke ban kanan belakang. Begitu juga sebaliknya. Gua tarik tengah. Biasanya ada di tengah-tengah tuh dia. Ada nah, di tengah-tengah. Uh, gua pasang-pasang dulu ya. nangin nah, udah keluar baterai siap siap oke okay. ah. oke okay, sekarang kita mau nyalain remote ini nyalain remote -nya oke okay, remote belum nyala karena belum di binding, karena ini kan uh, receiver baru ya Laitu RX nya, tidak ada signal oke okay. kita coba dulu lain dia memang bisa dua cara nih lu pencet si set binding nya sambil nyalain ESC uh, atau lu cuman tekan doang tiga detik Tiga nah, detik gitu Look ketemu menu banding RX uh, uh, Rxf, uh, di setting yang enhance uh, itunya itu di lalu lu klik. Ada menu enhance tadi di langsung lu bind. Nah, oke okay, berhasil sekarang. Sudah bisa. Nah, sekarang waktunya kita blast track nya Ya. Nah, udah nyobain nih di track tadi uh, Hasilnya Purnama sih agak kaget ya uh, Mungkin Geronya uh, masih belum oh, Masih masih kondisi baru ya Feelnya agak kayak kaku Tapi setelah gua Setting lagi uh, Dia ada menu uh, Game throttle untuk di NB4 Doang ya NB, NB4 Noble NB4 nah, Kalau NB4 Pro Dia lengkap Lu bisa setting uh, end point nya tapi itu damper nya juga bisa setting cuman di NB4 itu nggak keluar menunya dia cuman keluar uh, SVD uh, svd nya tuh cuman keluar uh, gain, gain steering sama gain throttle sama satu lagi uh, priority jadi priority itu uh, gue juga kurang jelas tuh maksudnya apa ya tapi yang gue coba itu gini kalau gain steering sama kayak gain jari-jari uh, biasa tapi kalau gain throttle itu dia mengkompensasi uh, mobil lo karena ini cocoknya kayaknya buat, buat rally atau touringnya. jadi ketika mobil lo understeer ketika uh, gain throttle lo, lo naikin bukan 0 ya, kalau nol itu dia tidak ada reaksi kalau lu naikin 5% 10% dia akan mengkompensasi uh, besarnya understeer lo dengan mengurangi uh, throttlenya jadi total itu diturunin sama dia jadi kalau gue coba tadi kayak gak punya tenaga gitu. padahal standart ketika buka angle kita bejek itu dia makin dorong nih enggak karena dia gain throttle nya ada, ada, ada gain throttle nya 5-30% uh, itu kerasa ketika buka angle pasti lu gas, gasnya kosong jadi dia berusaha untuk ngelurusin mobilnya lagi jadi itu sih kalau buat di drift gak terlalu kepake, kalau untuk belajar mungkin kayak kalau kita kasih bangsa 2 dua tiga hingga jadi untuk gampang ngelipat mobil tapi kalau yang udah jago sih nggak nggak nggak sih sebenarnya jadi lebih-lebih kepake yang game-nya tapi basically saat ini gue pakai game itu 47 sampai 50-an game steeringnya enak feeling kalau gue jujur bilang hampir nggak ada bedanya kayak Futaba Uh, sama lah kalau bilang, karena total juga mirip-mirip dari kutaba uh, smoothnya uh, reaksinya juga lumayan oke okay. uh, untuk reaksi uh, kontras tiringnya juga cepet loh uh, recommended? recommended harganya sekitar 800-900 ribuan uh, untuk gyro dan rx -nya. jadi uh, lumayan murah setimbang kita beli kutaba yang GED atau uh, Yokomo V4, gua pernah nyobain dari V2 sampai V4. Yokomo, tapi yang enak emang uh, Yoko uh, yang putabak, yang seri putaba yang g 4 yang enak. Dan kalau gd eh, 550, gua gak usah pake karena kanan remote bukan putaba. Karena dia harus dengan futaba yang Gede 550. Jadi, kalau untuk yang ini, gua coba untuk satu merek price uh, jadi sama-sama satu merek. Dan ini serinya NIMR 4 GGB, oke okay banget barangnya. Recommended kalau uh, untuk pemula dan menengah, ya, pro pun juga oke okay kok. Okay. Versi drift electric ini dipersembahkan oleh Pertamina Fastroad.